Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua yang ada di muka bumi ini. Hahaha. <laughs> uh, peringatan kejang fotosintesis. Oh, oke okay, guys. Ya, selamat datang, selamat bergabung bersama Mas Er di Gaming Channel. Ya, hari ini kita akan melanjutkan. Yang pun, kenapa kamu seperti itu? Mau jadi ayam apa jadi apa? <laughs> Aduh. Oke okay, kita lanjutkan saja gamenya. Lanjutkan. Hmm, right. kemarin tuh sampai di mana ya? Ketemu orang di dalam gua ya? orang sana ya? Hmm. temukan gigi emas. Oh iya yeah. kita harus mencari gigi emas yang hilang. Ups, jatuh. sudahlah. Sudah menemukan gigiku. Malam. Manis lengket. Manis lengket. Oh. Oke. Okay. cacing raksasa di cacingnya kamu betul sekali Patrick Iu, di sini. Wow, itu bukan aku. iya oh ini apa ya guys bubukkah temukan gigi emas yang hilang gigi gigi Oh ah, itu dia ada beberapa giginya wuh oh, gigi wuh kan? ke gigi oh, banyak sekali dan Ah, ada lagi. Dia. Oh, tidak bisa. Bam. Uh. uh. Sempak. Masih ada Bam Pusing Masih ada lagi Eh hey, siapa ini Oh loh Oh Oh, udah Kirain -kira bakal ada cacing. Bisa diketok kah? bisa. bisa. Uhuh. yos Joss. kembalikan gigi Mas pizza crusty crab giginya gede banget orangnya kecil lajong tapi karena kau selamat apa kau temukan gigiku tidak di hutan apapun yang kau katakan kau bisa gunakan liftnya nak Oh entah apa yang kau lakukan di bawah sana tapi kau bau sekali <tuk> baiklah saya itu itu akan mengangkat semangat kita <tuk> eh eh oh, ya. susah sebenarnya asli begini nih tuh kelakuan deh ya ampun pun <laughs> uh, getabuk, uh, oh, uh, oh. uh uh oh oh oh usheng moment later uh. ikuti lajur jalur ini kaktusnya bisa diambil enggak? Wait, hmm. yoi. Yoi. nggak? wih deh yoi gak bisa lagi ada apa di bawah Musiknya kok? Rada-rada action ya? mencuri kita bayarlah Patrick. Kita harus mengejar boleh-boleh. <meng> <sum> boleh. Kasar, anjay! Mari kita kejar kereta itu. Oh, belok kiri. Oh, kita dipasang lewat jalur sini. Aduh, apa itu burger? Uhuh. Bergembot apa, guys? Oh nyawa tuh. Oh nyawa. Nyawa Dapat. Sampai Wow. Lari, spam ob lari, lari. Hi, Mister Crab. Eh, ada. Hmm, ayo Patrick, Diem aja, eh, eh, <laughs> <gbinary> <fiindro> aduh, aduh, yeah. iya. Panjang banget ini kata berapa gerbang? Oh. sini gunain alasanku. Aduh, lihat aku coba. Aduh, lihat aku coba. Aduh. Wow, tembak. Oh, wow. seperti itu saudara-saudara. Aduh, pantatku kenapa? Tembak bisa nggak? Oh, nggak bisa. Wow, nggak bisa. Sempak, sempak. <tuh -tuh> Aduh. Iya, <sukai Johns> <musik> pantat itu cukup. Aduh. Wah, wow, <m��> pusing. Sempak. Eh, hey, nice. Ini oh, akhirnya. Mr. Krabs. Yeah. lepas tangan tadi, aku harus minum banyak Iya, yeah. kurasa seperti itu. Oh. Belok kiri. Eh belok kiri? <laughs> belok kanan? Maju, maju, maju. Go, go. Oh itu loading. lo screen ya. <laughs> Oh, oh, apa tuh? Oh, hilang hilang wo oh, wo oh, wo oh. oh. Oh ya ampun, itu jelas memberiku pelajaran berharga. Ay, ay, ay, ay, ay. Bahwa ini bukan tentang uang. Apa? Tidak tidak. Oh tidak tidak tidak. Ini selalu tentang uang. <laughs> Tapi aku belajar bahwa tidak ada harga untuk karyawan tua dan bulan ini. Aku siap membantu Tuan Krebs. Kita akan menemukan Pearl dan Crabby Crab dan segera mengembalikan mereka. Bye. Sekarang betalakal. Aku yakin kau bisa pergi lebih cepat sekarang dengan kemampuan menyetirmu yang baru. Masih ada banyak teman yang harus dibawa pulang, Patrick. Ayo berangkat. Peta membuatmu bisa kembali ke checkpoint yang telah dicapai di Dunia Harapan. Hmm. Petra biasa akses kapanpun dari menu jeda. Kita harus tanya di mana lagi kita bisa menemukan teman-teman kita. Jauh amat si Patrick. Wow hadiah terbuka. Hmm wow. Hmm. Puyung-puyung. Hmm. Aku juga bikin batu. Aku juga. Hmm. Oh, lebih banyak. Aduh. Menara air. Kurasa itu adalah menara untuk menunjukkan bahwa kau di dalam air. Itu bodoh. Aku suka itu. <laughs> aku suka itu. Hehe. Apa ini? Oh, halusan tempel kecil. Oh, oh ini, oh, ini oh, yeah, yeah, yang dicari si Patrick yang untuk rumahnya tenggelam. Ingat bagaimana aku bisa mengingat aku harus membeli pesan tempel? Eh, lebih lama terbangnya uh, Oh Yuk ke kita ke Sandra dulu bentar-bentar manis lengket. manis lengket seperti eh Oh mati-mati-mati <laughs> iya tolong aku Patrick huh? apa itu pesawat apa itu pizza hadiah coba jeda oh oh kita dari sini guys ladang ubur-ubur wowes kita terkunci kita terkunci jadi kita ada satu dua tiga empat lima enam tujuh kostum oh eh, lihat primitif spongebob benda benda benda eh apa Mermaid Bob. Eh, hey, Bob Bob. Still pantel ada musik. Wow, nice. Eh, eh, eh. Hari kebalikan. Udah kayak roti tawar ya? Sponge kering. Oh, ini yang waktu film dia ditangkap sama monster orang, ternyata ya. Eh. Hey. Kita sering lihat itu. Yeah. Oh, uh. whoa, whoa, whoa. Keren. Eh, burtuk, burtuk, ya? Untuk Tapi kau telah merobohkan dan kita perlu dirimu untuk menegakkannya lagi. Oke yang dihitung dengan cermat, tapi Sheldon tidak mempertimbangkan <tuh> perawakannya yang kecil. <tuh> Wah, siapa Sheldon? Permisi, ada hal yang lebih penting daripada kaleng sampah yang roboh. Hmm, apa itu, itu? Bukan kaleng sampah, itu ember. Dan satu-satunya restoran dibikin di Bikini, Batam. Huh? Aku tahu semua orang ingin makan dari ember sekarang tapi takdir seluruh alam semesta sedang dipertaruhkan Tidak masalah aku yakin alam semesta dapat pertahan sampai kita membantu teman yang membutuhkan Em, kayaknya aku gantiin aja ya guys, baru ke baru ke Uh, uh Hehehe belum bisa milih dia. Ah. Wah. Aku Perhitunganku sudah sempurna. Sudah sempurna. Yuk, kalau kau ingin bertanggung jawab atas kekacauan ini, aku akan mengizinkanmu untuk membantuku. Ini. Hmm. Gunakan peningkat momentum, kecepatan super yang ku ciptakan untuk melakukannya. Oh, itu papan selancar kelembung ya? Ya, tapi ku beri nama yang lebih bagus dari aku yang dapat penghargaan. Bicara mengenai bucket gunakan papan selancar untuk mencapai. Hmm, oke. Okay. Wow. Alright, wow, Duri. Ini nih kalau di pantai namanya bebek bulu babak. Bulu babak. Hey. Kau terlambat sponsor Aku sedang dalam situasi genting di sini. Eh uh, buat tegasku. Ke, uh, Uf. Kenapa banyak betul di-duri gitu ya? Oke, okay, space. wow Eh eh eh. kepencet pencet lagi. Oh. Oh. Crab oh. Bisa loncat enggak? Smpak gua kurang satu ternyata. Uh. Oh. Aku belum pernah kesini, tapi karena krusty krab telah hilang, kurasa tidak ada pilihan. Apa ada yang bisa dimakan di sini? Secara teknis iya kita penduduk bikini Batam harus bekerjasama dalam masa sulit ini jadi biarlah orang-orang tahu bahwa cam dengan rendah hati menerima peran sebagai satu-satunya sumber makanan ya lah ribet <laughs> Berantun, aku selalu menduga bahwa sebenarnya kau adalah anggota masyarakat yang berguna. <laughs> anggota masyarakat yang berbunan dan jangan khawatir aku dan Patrick tidak akan berhenti sampai semuanya kembali normal jadi tidak ada yang harus makan di lagi. semuanya kembali normal di sendiri nggak normal mukanya Duh, apa itu memang perlu uh, perlulah. Astaga, ya. sangat banyak itu gede-gede gede amat sangat besar kekuatannya untuk membuat kostum berikutnya akan terlihat mirip tapi jangan tertipu dengan penampilannya Oke okay. saat kau melangkah melalui portal selanjutnya Oke okay. Oh perlengkapan karakteriku pakaian paling trendy yang aku punya karakteriku hehehe <laughs> karakteriku ya ya ya berkeliling akan lebih cepat menggunakan kuda laut ini betul menyebutnya, itu Seni. Oh, Ke sana ya, jalannya. Gider, aja. hilang. Cepatlah, banyak sekali jeli yang perlu dikumpulkan dan tentu saja teman-temanmu perlu bantuanmu. Ini dia, let's go, dur oke, okay. what do <laughs> nyangkut ada oh, ke tempat Lihat aku coba. Ini udah. Let's go, let's go. Woing, Oh, uh, sekarang aku tahu kenapa mereka menyebutnya limo regang. Harus dulu. berpikir Untung aku memakai lapisan ekstra hari Ini gimana sih? eh uh, eh gua harus punya skill loncat tinggi apa kuni Wow Wow keren yang lebih besar untuk perannya tapi semuanya terlihat kecil bagiku. Uh -uh. <laughs> Maaf, apa aku curhat berlebihan? Ini hari pertamaku dan aku sangat gugup. 57. A, sudahlah, a, lewati saja. <laughs> secara statistik asisten sutradara 0,87 hari sebelum mereka dibaca. Aku harus lebih baik lagi. Ayo cepat lewati ini. Iya, bukan orang penyabar atau orang pengertian atau orang baik hati. Ikuti karpet merahnya. <guruh> Sempat Aziz. Di oh, Mana dia? Oh, kita harus lewat sini guys. Pohonnya? Oh, kayak Lego. Wah, kena juga masih. Eh, hey, potong, potong. Yeah. Bisa aku bisa tanda hey, tidak tangani, tanda <laughs> Leri, Leri. Ini zona... Apa sih tanda tangan? Tanda tangannya sendiri. Aku sini. Eh. Oh iya. seperti wow tidak kena nice hmm. tendangan halo ini konsernya si squidward begitu <tuk> Dia pasti antrean, Temukan sutradaranya. Yang tadi gue pakai nih kostumnya. Apa? Gurungan. Apa tuh gambar? sini jalan guys. Wah diludahin. Kayaknya kalau nggak lawan musuh nggak enak. Diem aja. your sure. aku berkurang satu waduh nah berkurang Azek eh kealingan ember ember pebak kok ember uh wow. oh, tapi itu gambar-gambar si itu Sandy uh olesan akan berguna. Wow. itu, oh Kurasa itu hanyalah set film Patrick. Oh. meja makanan. Sker, sker, sker. Sempat sangat terlambat. Hey, pergi ke tanda kalian sekarang. Sutradaranya Dia punya visi, <tuk> Tunggu. Kameramen. Wow, ngapain dia di situ? Gaje, hmm. aktor macam apa yang diberikan itu di agensi padaku? Aku menjanjikan mereka seni, dan bagaimana mereka membalasku? Aku menuntut seorang pahlawan. Bukan marshmallow kuning kecil Apa kau mengerut jika berada terlalu lama Dalam parkir air panas Mungkin mm, okay. nah, Hai tuan sutradara Aku Spongebob Suting <tutuh> mulai dalam 9, 8, 7 segera. Tidak bisakah bulu babi Casting ini bahwa aku mengizinkan mereka menjadi bulu Ini sudah pasti sensasi film terbaik yang pernah ada di lautan. Tapi jangan berkecil hati. Aku masih berpakat untuk mengupahmu menjadi alat keindahan yang destruktif. Asik. Ya ampun. Dan dalam adegan ini kau harus bertarung sepanjang jalanan kota yang penuh gangster. Dan jangan keluar frame. Mm, jangan cek. keluar frame. Dan sedikit olesan akan berbunah aku tidak pernah melihat ikan seperti ini sedikit olesan akan berbunah bisakah kau kalahkan saja makhluk jeli itu? Lihat aku dong. Wow, aku menemukan sesuatu di situ. Sedikit Aduh mentel. Lihat, yep. mana gua nggak kelihatan lah. <laughs> dan loncat, loncat aja. Eh, ya, coba mati lagi kayak tadi. Banyak banget sempak di sini. akan musuh bicara dengan Cassandra, kiran -kira sutradara. Wow banyak. Oh lebih banyak jelly. Loh kok pss, pss. Wow gemung yang sangat indah. Aku ingin meletuskannya. <laughs> ya. Yeah berkat Jelly yang kau kumpulkan untuk tujuanku. Hmm, tujuan kita. Hmm. Kasandra, kau yakin ini tempat yang benar untuk menemukan Sandy? Portalnya membawamu tepat ke mana kau harus pergi. Jangan lawan Jelly Mesta. Tapi, jelly Mesta. Ambillah, simpan, dan bawa kepadaku. Hmm. Lagi pula Jelly berbisik bahwa kau telah melakukan kerja komersial. Tidakkah celana kotakmu rindu menjadi pusat perhatian sekali lagi? Kau jika itu berarti menyelamatkan Sandy dan dunia, maka aku harus berlari sebisaku. Terima kasih, Cassandra. Mana dia hilang? Kita sangat beruntung ada Cassandra yang membantu kita. Benar-benar wanita terpandai. Hahaha, wanita <tabasar> terpandai. Bocah, aduh, iya, oh, kok ada baju SpongeBob kaki gede banget? Di sini ada apa? karate ini bisa hancur Oh, terkunci, saudara-saudara. Dari balapan pengecut dua. Betul dia tuh. Yang dibilang agenku, ini adalah film karate. Tapi kurasa aku harus bekerja dengan apa yang aku punya. Ayo mulai dengan sesuatu yang sederhana. Tendangan karate. Wait. There. Spasi E. Oh, oke. Okay. Tendangan karate itu. Sekarang. Untuk benar-benar membuktikan bahwa kau tahu cara menjelma sebagai pahlawan karate yang hebat, aku telah menyiapkan sedikit tantangan untukmu. Seberangi atap-atap kota. -atap Begitu. Sekarang kau pintu itu dan terus <tuh> maju. Aku bilang kita uah memulai sesuatu. Man. Wow, kita menemukan spatula. Manis lengket. Wah. Wow. Oh dia momen-momen tertentu doang ya bisa tendang. Di sini nggak bisa gue tendang. Sekarang. Oh lebih banyak jelly. Boom. Momen, usahakan keren juga kalau kayak begitu. Manis lengket, hmm. Manis lengket seperti gula jawa, apa itu? Hmm, oh, Ke bawah. Itu babar-babar itu yang tadi ke sono. Balik lagi ini. Ah, oh, di kolong jatuh nah. Kan? Eh Nafsu. oke, ada dua Tidak bisa. Sedikit olesan akan Ngomong apa dia? Ui. Yang kecil-kecil ini terlihat gesit dan lapar. Habisan oh, <tuk> dulu. Yo. Kurasa kita perlu bagian itu untuk melewati mereka? Oh tidak, jangan orang-orang ini lagi. Tendang mereka dari setku, tolong. Oh iya. Yeah. lo tenangan jarak jauh Oh udah selesai Pizza adalah, adalah hai iya. <laughs> hai iya. mana nih Oke okay, kita ke uh, hey, Ya, itu tidak aku. Ada ini ingin sisi dari Asik sisi ya, mencurigakan sekarang oke oke oke, oleh teh kayaknya lihat di mana para parasi ini Oh macam tuh Baiklah mana lagi kamu para pasal sih Oh itu dia ayo Ah. Eh, ada lagi. Eh, ini banyak. Komplikasi ngambang biasanya jatuh masuk ke rumah. Oh, eh, gimana masuknya nih? Oh laut atas makan tumit. Loh, sini guys, oh, oh. bangun bangun, ah. wah, harus dua kali ternyata, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba. Yeah. Juga, it. Itu yang di pulau apa tuh? Yang ada di pulau. Oh, Alright. Membeli pulau. Itu ada kamera di dalam, jebakan ternyata. Oh. Enggak sekali susah hehehe <laughs> betot oh, enggak itu lagi di atas hmm, bagaimana kita bisa langsung karena tegukan karena tegukan wow lima Hai. Lihat aku, lihat aku. Kocak. Bacat. Enggak. berhasil, tuan. Pos petugas keamanan akan mengizinkanmu lewat sekarang. Asik. Bajuk tuh ngamuk tuh, kancing paling angang. nggak nyampe tinggian. Ya. Aiyah, berasa ada yang mengurus apa rasinya? Kau boleh lewat sekarang. Boleh dong. Hmm, set apa lagi ini, Squidward? kaya karate sejati harus membuktikan refleks seperti kucing aku merasakan inspirasi akan menyerah aku menemukan beja makinannya suka relawan dalam kotak ini akan membantumu melatih refleksmu saat ada yang berpura-pura kabut kukul mereka Tidakkah itu menyakiti mereka? Tidak mungkin, secara hukum kontrak mereka jelas menyatakan mereka tidak bisa dilukai. Tapi <mentara> <Berasanya sedaka>. tunggu, <tid <tid Patrick tidak menandatangani kontrak. Apa? Oh baiklah. Kalau begitu jangan pukul dia saat dia muncul. Itu akan membantu menguji um, konsentrasimu. Sekarang pergilah kau menyia-nyiakan lampu sorot yang berharga. Ini Nih dah? ini? Aku harus menendang tidak mereka. Tidak mereka hmm. Aduh, <laughs> go tendang. Jangan petrik dong. Oh, iya. uh. oh, no, no, no. no. Kau tidak sepenuhnya, tidak berguna selama kau tetap bergerak. Sekarang kembalilah ke jalanan Tes layar selanjutnya hampir mulai. Panjang amat ini. Cepat tes layar berikutnya. Oke, okay, baiklah. Sempak lima. Apa? Oh, oh gitu. Langsung aja. Siapa itu kabur? Sana. Dalam adegan ini, musuhmu mencoba merampok bang dan menyebabkan kekacauan. Penonton yang tidak bersalah terjebak dalam tanah dan butuh pahlawan mereka. Percaya atau tidak, itu kau. Selamatkan mereka sebelum waktu habis. Waduh. Belum. Ada orang jahat mengubur orang-orang di bawah reruntuhan. Siapa yang telah melakukan ini? Buku Aku tidak pernah meragukanmu sedikit pun, kawan. Ayo lagi situ. Ayo. Waktu habis, waktu habis dua menit ada berapa orang ya dari dalam-dalam oh dari Woi cepat Hai sepertinya terima kasih banyak aku minta tanda tanganmu slang cat Bukan Tolombatu, aku tidak terluka, hanya bosan. Oh iya. Aku tidak percaya kau menyelamatkanku. Maksudku, lihat saja pizza dirimu. Adalah pizza untukmu dan untukku. <tik> bisa uh, tapi mungkin lain kali. Oh, Logik <tuk> Iya. Oh, oh udah selesai. Masih ada di bawah? Capai area per dur di mana karea nya di sebelah sana eh cepat cepat cepat cepat aku telah menjadi bisa ditoleransi. Sekarang pergilah dan proposal beberapa gerakan karate untuk pers Oh, itu bacanya pere. Untuk pers. Oh, lebih banyak jelly. Gam kam, kam. Kamu ngapain di sana? Hmm. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini mungkin the matrix apa? Jangan berakting metode dan menghilang oh. ke dalam karaktermu. Ingat kenapa kau di sini untuk mendapatkan lebih banyak chip. Uh, bukankah maksudmu menyelamatkan Sendi? Benar, tentu saja. Dan juga untuk menyelamatkan teman tupaimu. Alright mana sih si sendi checkpoint alright atau sekor cita apapun itu naik ke perahu merah dan kejar musuhmu tapi aku tidak punya surat izin mengemudi lempar saja pantatmu yang empuk ke dalam kendaraan yang boleh kau kendarai dan lajulah Baiklah menunggu tapi aku mau sini dulu Oh apa ini apa bisa naik di sini ya ampun itu banyak amat Wah, wow. eh, kita kemana, uh? Kendaraan yang cocok. Aku cocok nih, naik limo nih. Atau ini? Bisa dihancurin nggak? Oh nggak bisa. Wow. Apa itu? Oh, Mobil jongsok. uar. Itu buka. Tidak boleh. Lewat. Eh. Nah. Oh, uh, garis uh. yang rapi, tempat duduk yang nyaman, padahal anti selip. Jelas punya faktor keren. Ini tungganganku, sayang. This is my ride, bebe. <laughs> Semua bahayanya nyata dan kami tidak ada tindakan pencegahan apapun untuk meningkatkan dramanya. Oke. Ah. Ah. Oke. Space. Alright. Yeah. Manis lengket. Uh. Gua Asik. gue kayak main apa dah? wah ditabrak, hilang itunya ya? zombie? lucet <laughs> Itu dia, halo. Terbuka, yos Manis lengket, jadinya perlu ngasih sih, guys? Jauh banget sih jalannya. Eh. Tentu saja, manis lengket. Enggak kena. Waduh. <laughs> Lihat ada coba, aduh. Eh, hey, sempakku lima loh. Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini uh. <tuh> <tuh> Apa sih? Mana lagi yang punya? ayo ya, cint dong yang benar pukul yang benar wow aku pikir film akan kacau banget tapi habis habisan para ekstra jelly itu menghajarku dengan sangat meyakinkan <tik> <tik> uh, aku rasa itu meyakinkan sekarang kami pemain drama serius dalam menjalankan pekerjaan kami. Dan pilihannya untuk toko jahatnya. Wow, aku benar saja melihatnya sekilas. Itu benar-benar binatang liar. Tempat. Aku sudah merasa lebih baik. Pizza adalah pitsa untukmu dan untukku. Pergi ke menara dojo. Ah, Kau kosong. Kau tidak dibayar dengan eksposur untuk mengalahkan Panjang juga ya, guys. Kalau mau meyakinkan penontonku kau adalah raja karate sejati, lebih baik kau tunjukkan akrobatik yang memukau sekarang. Marilah menyeberangi atap-atap pencakar -atap langit untuk memasuki benteng Musuhmo. Kita ke aku naik lift saja? Ideal. Hmm capai atap dojo Oh, tadi kayak panjang gitu ya? Oh. Hmm. Aku Yeay. Oh itu buat kostum tapi kostumku sudah banyak lihat Iya. Yeah. bagaimana kalau kita jadi robot sekarang iya yeah. wuhuu aku merasa lebih kuat terbang cuy tabok tabok dulu Eh. Pizza, pizza eh, masya Allah pizza bayangan pizza untukmu untukmu. itu tadi udah. apa gitu? oh, lagi hmm, Kemungkinan dulu berfungsi, tapi sekarang tidak. Eh, lo kok nggak keluar? Kasih, Patrick. Kasih. Patrick kenapa nggak keluar tadi? pizzanya hmm. itu kemana hai, tinggal dua, iyo, iyo, oh itu tadi udah ya, tidak kena, di mana? Hmm. <tuk> benar -benar <kau menara> ah iya, bantu aku Patrick. Hahaha. <tuk benar -benar> Kaleng apa? Uh oh, kena oh, pesan apa ya bersih oh oh Seng jauh benar untuk jalannya ini ya Wow <laughs> Jodol. Kenapa gue bisa ada di sini di bawah? Aku tahu, aku bisa mengenal kamu, Patrick. Bagus, good job, Patrick. Oh, lebih banyak jelly. Aduh, kedar, mata gue. Ya, eh, tadi gue nggak sempet. Ah, tidak ada lagi lecet. Cek, balik lagi, lagi tuh ya. terus kemana alright Hai nah, mereka dengan dengan hmm, aku gitu, aku. Gitu. Oh, jatuh lo selesai lo Eh, ya ya ya terlalu tinggi terlalu tinggi eh mati oh enggak oh iya eh, benar mati nggak ngeliat ada itu ini aku rawat terobos pambap eh hey. dur oh ke atas ini aku ke atas wow uh langsung ada di dalam bitch oh lihat itu Sandy masuk oh, lihat Sandy hmm, siapa lagi kalau bukan yang mereka panggil Bob Dan partnernya si Balon Gila yang sebesar Dallas Patrick yang melangkahi pintuku Sebenarnya kami masuk lewat lantai Apa itu benar? Hmm, kalian akan pergi lewat lantai Karena aku sedang dalam mood Dan moodku adalah Tidak ada yang nonton film Untuk dialognya Penontonku menonton warna dan gerakan Yang bertemu menjadi konflik visual kita perlu press, boom, back Bukan diap, iap, iap Buang skrip bodoh itu sekarang Ada skripnya nah, Ada skripnya kita... Kalahkan Sandy Mana dia Sandy oh. Aduh, Aduh, Aku akan melepuhkan kelembung Hmm, loh, kenapa Hmm, loh Wah. Ayo Sandy. Hmm. Aduh. Hmm, loh gue pendak. Hmm, loh. mana lagi? Hmm. Loh. Hmm. Loh. Apa itu? What the heck? Waduh, kok cepet banget? Kena, gue mukanya. Pusing loh. Hmm. lagi ini kena, ya, dah ya, cukup. ya yeah, dia yeah. eh resep banget. <tell> <tell> enggak kenal lagi. Eh, enak aja. Waduh, sule. Ah, lah. sini. Asik. ya Kimasa. surat pengabaiannya kan? Aku tidak pernah menduga kau akan berhasil, tapi tadi itu fantastis sekali. Aku sudah bisa membayangkan sequelnya. Tidak, triloginya. Ayo mulai syuting sekarang juga. Cahaya, kamera, suara, dari atas, kawan-kawan. Kalian Dan... Kali dari sana ke sini. Loh. Wow. Alright, uh, oh, rumahnya udah jadi rumah sudah jadi lagi. Ubahnya. Benar-benar mengasihkan. <guluh> Terima kasih telah membantu, SpongeBob. Tidak masalah, Sandy. SpongeBob berserabut. Sampai jumpa lagi. Aku senang, Sandy dan rumahnya yang kau telah kembali. Tapi aku mau rumahku lagi juga. Aku, yeah. aku yakin Cassandra akan membantu. Dia adalah orang paling terpercaya yang aku kenal menjampa yeah, itu, oh, ada di mahari monsternya. Kalian dulu, wow, hahaha kagak lihat ya, Deng. Sini sini, hmm hmm. Oke okay guys, cukup sekian untuk yang satu ini Spongebobnya di episode kedua ya. Kita menyelamatkan Sandy sudah. Apakah episode ketiga kita akan menyelamatkan Squidward atau mungkin yang lain. Sampai ketemu besok episode berikutnya ya guys. Jangan lupa di subscribe, like, dan comment. Bye-bye. See you in the next episode of Spongebob Squarepants. The Cosmic Chaos. Eh, Cosmic Oke right guys, dadah.